Oke, okay, setelah anda tahu posisi 1-8 dari 10 film India Pernikahan. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9-10. 9. Jodha Akbar 2008. Ini merupakan film drama sejarah romansa yang sangat epik dari India di abad ke-16. Berkisah tentang percintaan antara Jalaluddin Muhammad Akbar, Ritnik Rosan, seorang kaisar Mughal Hindustan, dan istrinya putri Rajput Jodhabai, Aishwarya Rai Untuk memperluas kerajaannya Akbar menyetujui pernikahan aliansi dengan Jodha Saat itu dia masih sangat muda dan berapi-api Ia tidak menyadari bahwa para abdi dalamnya tidak senang dengan gagasannya di mana kaisar mereka yang adalah seorang muslim harus menikah dengan perempuan Hindu Namun Akbar tetap pada pendiriannya dan dengan segala upaya ia membela pengantinnya Bunda menonton film ini harus sabar ya karena durasi lebih sampai 4 jam 10. Hamdil De Chuke 1999. Film India romantis pernikahan yang terakhir adalah Hamdil De Chuke Film ini dibintangi artis Bollywood seperti Salman Khan, Aishwarya Rai, Ajay Devgan, dan Vikram Gokhale. Ceritanya tentang Nandini, Aishwarya Rai, putri pandit Darbar yang adalah musisi klasik India, dengan Samir, Salman Khan, seorang pemuda yang belajar musik klasik India dari Darbar. Dalam cerita, Samir tinggal di rumah Darbar dan menempati kamar Nandini. Itu yang membuat Nandini kesal dan tidak menyukai Samir. Tapi, dengan berjalannya waktu, perasaan cinta di antara keduanya tumbuh. Tapi Darbar tidak suka dengan kedekatan mereka. Samir diusir dan meminta putrinya menikah dengan Vanraj, Ajay Devgan. Vanraj kemudian sadar Nandini tidak mencintainya, dan akhirnya tahu bahwa Samir yang dicintainya. Lalu Vandraj berusaha menyatukan keduanya. Sekian video tentang 10 film India pernikahan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.